Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah penjual es yang didatangi Baginda Rasulullah pada suatu hari, ada seorang tukang es yang belum pernah mengenal yang namanya Maulid Nabi Muhammad. Setiap hari dia berjualan es dari kampung ke kampung untuk menjual esnya, namun es yang dijualnya hanya laku sedikit. Dan pada hari itu, dia melihat banyak orang berkumpul di masjid yang sedang mengadakan Maulid Nabi Muhammad, dan dia memutuskan untuk berdagang di situ dia berniat untuk berdagang es saja bukan untuk menghadiri maulid itu selesai acara maulid nabi muhammad para jamaah membeli esnya sehingga habis semua keesokan harinya dia mencari lagi tempat yang mengadakan maulid nabi muhammad dengan niat yang sama yaitu berdagang selesai acara maulid esnya habis terjual dan begitu seterusnya hingga dia menyadari dan berkata dalam hatinya sebenarnya apa yang mereka lakukan di acara maulid itu Lalu dia mencoba untuk menghadiri acara Maulid Nabi dan menjual es. Keesokan harinya dia mencari tempat yang mengadakan Maulid untuk pertama kali niatnya adalah untuk menghadiri Maulid Nabi. Dan pada suatu hari sehabis acara Maulid Nabi dia tidak menjual es dagangannya. Akan tetapi membagikannya kepada jamaah yang menghadiri Maulid Nabi. Begitu seterusnya dan ada seorang jamaah bertanya kepada tukang es itu. Kenapa kamu selalu memberikan es gratis kepada jamaah maulid ini, apa kamu tidak rugi? Penjual es itu berkata, saya ingin menghormati para tamu Rasulullah. Tapi saya hanyalah tukang es makanya saya kasih gratis es yang saya punya. Kemudian dia ingin mengadakan maulid di rumahnya. Hari demi hari bulan demi bulan tiba tepat pada tanggal 12 Rabiul awal kemudian dia mempersiapkan kebutuhan untuk acara maulid nabi. Dengan membeli makanan dan buah-buahan untuk 100 orang jamaah, sore harinya dia pergi ke rumah tetangga-tetangganya untuk mengundang acara maulid Nabi Muhammad yang akan dilaksanakan di rumahnya. Dari Abi Salat Isya dia menunggu para jamaah tapi belum datang juga. Sampai jam 9 malam belum juga datang. Bahkan sampai jam 11 malam pun para jamaah belum datang juga. Dan diputuskan dia mengadakan maulid Nabi Muhammad bersama keluarganya saja yaitu dua anak dan seorang istri setianya. Dia wali dengan membaca pembukaan maulid Nabi Muhammad yaitu Ya Rabi Soli ala Muhammad. Ya Rabi alaihi Wasallim. Saat itu air mata keluarga tukang es tersebut menetes membasahi pipi mereka. Mereka terus membaca maulid itu dan menangislah mereka. Sambil berpikir bingung dalam hati si tukang es itu, dia berusaha mengundang jamaah tetapi tidak ada yang datang satupun. Dan sampailah pada mahalul qiyam dia tidak kuat lagi sambil meneteskan air mata karena dia merasakan kelezatan solawat kepada Rasulullah. Tiba-tiba datanglah ratusan orang datang ke rumahnya ada sesosok manusia yang berharisma, berwibawa dan dengan cahaya di wajahnya jalan menuju rumahnya dan kemudian tukang es itu bertanya. Siapakah engkau wahai Tuhan, aku belum pernah melihat engkau, wajahmu bersinar terang dan tubuhmu sangat harum, apakah engkau orang baru di kampung ini? Dan orang itu menjawab, aku Muhammad, namaku selalu kau sebut-sebut dalam maulid dan solawat, hatimu selalu menyebut namaku. Dimanapun dan kapanpun kerinduanmu padaku membuatmu cinta denganku. Kemudian si tukang es sadar bahwa orang tersebut adalah Rasulullah. Selesai acara tersebut tukang es itu menjadi sangat rindu kepada Rasulullah Dan ketika ia meninggal dunia ia terus bersolawat kepada Rasulullah Dan berwasiat kepada anak dan istrinya untuk mengadakan maulid nabi setiap tahun di rumahnya Subhanallah Begitu mulianya cinta kepada Rasulullah sampai Allah membukakan sebuah keajaiban yang dahsyat Yaitu dengan Rasulullah datang ke rumahnya itu Semoga kisah ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan motivasi untuk kita semua agar kita mencintai Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.